Allahu Halo sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan alat yang baru saja saya beli, yaitu bernama cool cooling pad hisap panas notebook atau laptop. Fungsinya untuk menjaga agar laptop atau notebook kita tetap dingin, tidak gampang panas. Kalau biasanya kita menggunakan kipas gitu ya dingin kipas yang biasanya kita taruh di bawah kali ini saya ingin mencoba. Kalau menurut saya ini baru bagi saya karena saya baru mengenalnya kemarin dan langsung saya beli karena katanya ini fungsinya ini seperti AC yaitu bisa menyerap hawa panas yang ada di dalam laptop kemudian menggantinya dengan udara dingin dilihat dari fungsinya aja, kayaknya menarik. Makanya, saya ingin mencobanya. Oke, langsung saja kita buka ya, teman-teman. Gambarannya oke, langsung kita buka saja ya. Karena ini, ini cara bukanya dari sini. Nah, kemudian kita warnanya hijau teman-teman apa yang hijau ini? oh kabelnya, ini kabelnya ini eh apa ini? Oh, banyak amat ya? oh ternyata sepertinya ini masih bongkar pasang masih terpisah jadi kita harus memasangnya nanti luar biasa. ini kabelnya teman-teman laptop. laptop dan ini nyoloknya ke ini hmm. namanya apa? ini Maaf, ini ya, teman-teman. Cuma tangan satu karena saya cuma HP apa ini. Apa ini ya? Saya malah kurang paham. Nah, misalnya, hmm. eh, ternyata masih ada ini, kayaknya kalau nggak salah ini apa enggak tahu juga ini taruh di bawah kayaknya dia Oh iya ini nanti adalah eh lengket baik oh, mantap kayaknya ternyata seperti ini bentuknya memang saya lihat di toko online-nya memang seperti ini bentuknya oh, iya. oke lah Baik, sudah saya pasang ya teman-teman Karena tadi agak ribet Masangnya, maka saya langsung saja Pasang terlebih dahulu Baru saya di videoin Jadi begini ya teman-teman Ternyata ini adalah Karet yang dipasang Di dalam sini Di mulut Tempat Masuk dan keluarnya udara Jadi dipasin Di sini teman-teman, tuh Ya, kelihatan disitu, ini adalah alat bahasa saya sendiri, sih ya. Angin-anginnya sini nih, ini setiap laptop memiliki ukuran beda-beda. Maka disini disediakan dengan ukuran yang berbeda-beda juga, ya. Kalau saya, karena ukurannya itu kecil segitu, maka yang saya gunakan yang ukuran paling kecil, tuh ya, lipas. Nah, tadi ya, terus tuh bisa dilihat ini. ini ini adalah yang tadi taruh di bawahnya tuh ya kemudian kabelnya dicolok yang sebelah sini sama usb-nya dicolok di laptop sini kita caranya mudah sedikit diangkat, laptopnya sedikit kuat. Kemudian kita masukkan, kita paskan. Kita paskan di rongga angin-angin tersebut sampai pas supaya maksimal. Supaya sesuai ada di dalam laptop kita, ditukar tukar dengan udara dingin sehingga laptop kita tetap ter terjaga. suhunya enggak cepat panas. ya sudah pas ya, pasang seperti ini. Ini adalah alat pengontrolnya, mengontrol untuk bisa untuk mematikan ya. Nih, kalau seperti ini lampunya mati dan punya diputar sampai ini cetek, kemudian di sini lampunya mati, berarti cool cool, ini udah mati. Kalau kita mau hidupan, kita tinggal putar ke arah searah jarum jam. Nah, sampai hidup, lampunya ini sudah hidup. Ada pernyata ya. Kedengaran nggak bunyinya? Nah, kita bisa mengatur kalau kita semakin putar ke arah jarum jam, ini semakin kencang. Nah, Itu. Ini adalah tempat pembuangan udara panas yang, yang ada tuh berasal dari laptop kita yang dalam sini. Dan ditukar juga melalui sini. Nanti kalau teorinya itu udaranya keluar dan masuk gitu tidak melalui sini oke begitulah ya teman-teman kalau teman-teman penasaran silahkan teman-teman pesan sendiri atau beli di toko elektronik terdekat kemudian coba dipasang oke demikianlah video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Music Music Music